<laughs> no, no, no, no! I Oh! Oh! Oh! back to my channel Oh! Oh! Hari ini kita mau bikin video tahan tawa lagi guys yang part ketiga Buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2 nya kalian bisa tonton dulu ya guys Agar kalian tahu kelucuan-kelucuan di video sebelumnya Oh ya guys, sebelumnya bagaimana kabarnya kalian semua? Sekali-sekali nyapa subscriber-subscriber setia dan penonton-penonton setia ya guys Gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, amin, ya robbal alamin Jadi di video kali ini aku sama Bocil guys, namanya siapa Jil? Fernando Siapa yang keras? Fernando. Si banter Oke, okay, namanya Fernando guys oke okay guys sebelum kita memulai video ini alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini guys agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami oke okay, gak usah berlama-lama langsung saja kita mulai videonya Oke okay guys, jadi di video part ketiga ini kita pakainya bedak ya. Kalau di part 1 dan part keduanya kan kita pakai arang. Oke okay guys, langsung aja kita mulai videonya ya guys. Udah siap guys? Udah? Oke, okay, nyikam terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. awas ah awas ah awas ah banyak <tuk tangan> begitu ah atas dulu, nah, dua belakangnya ada dua ah awas ah balik balik ah. belakang oh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 1,3 M harga ginjal 2,6 M harga kornea mata 350 juta gitu kamu masih ngomong gak punya juit goblok goblok goblok jolen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 Sebelah. On, 547 meter meski dalam dusun ngasih nangge, niki, aching jahki Di sekolah <laughs> p. <mnapo>? Di sekolah <laughs> p. kenapa enggak menengang? apa? guys, ada. Oke, sekarang Siap merem. Pak. <usuk> oh no no no no. Eh oh, no. no, no, no, no. <usuk> dilapih, la, dilapih. Oke, kita lanjut guys. Bismillahirrahmanirrahim. ini namanya radiator. Fungsinya untuk mendinginkan suasana yang panas. Kalau memalaskan suasana yang dingin, kui jenenge radiang. Gak dek? kemana, lu Dari mana? Lepas apa Kakak! pakai talking over! pakai Oh, no, no, no, no! no, no, no. HITUH! HAHAHAHAH HAHAHAHAH HAHAHAH mah guys Tapi <tuk> Tapi pakai tali <tuk> gitu malah, kakak Gatuh <tuk> Oke okay, kita ulas lagi guys Merom! <tuk> oh, dirapi? Oke okay, guys kita mulai lagi ya guys Pak Di kan? Oh. Hmm. Apa di rumah, ya? Dibu hari? Eh. <laughs> Cuma kalau orang yang paling jujur yang pernah ketemu soal rumah. Ya udah, pulang kalian. Ya Oh <laughs> <laughs> <laughs> Oke okay, guys, kita lanjut lagi ya guys. Deja. <in> <sukai> Deja. <sukai> Ibu, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Tino, Oke, okay guys. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Bagaimana, guys? Kita skor skor terakhir berapa? Satu. Ini kayak gantung di Oh, nggak. Oh, nggak. Dua satu, aja. Eh, dua sama, dua sama Oke okay, okay, guys, uh, mungkin videonya cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Tunggu video-video kami berikutnya ya, guys. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.